Halo, saya Syah dari Hijra AC Service Teknisi AC dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat Teknisi AC adalah pekerjaan profesional yang membahagiakan dan dapat membahagiakan karena sebagai teknisi AC Insya Allah selalu ada rezeki dari hasil pekerjaan baik itu maintenance maupun perbaikan dari AC yang saya tangani Sebagai advisor, konsumen atau pelanggan juga merasa bahagia karena selain AC mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya mereka juga saya berikan sedikit arahan mengapa dan bagaimana seharusnya hasil mereka. Sebagai Insan, saya juga banyak mendapat saudara baik dari teknisi AC profesional maupun dari mereka yang ingin belajar tentang AC. Karena saya juga menyempatkan waktu untuk memberikan pelatihan dasar-dasar menjadi seorang teknisi AC bagi mereka yang memang belum ada aktivitas pekerjaan untuk dapat menafkahi diri mereka dan atau keluarga mereka. Hijrah AC Service channel yang insyaallah membahas hal hal terkait mesin pendingin ruangan atau AC khusus pengguna atau end user dinamai hijrah AC service karena sebelumnya saya seorang karyawan di beberapa perusahaan Indonesia di Jakarta dan Pontianak. kemudian akhirnya hijrah menjadi seorang teknisi AC yang menurut hemat saya suatu pekerjaan yang jauh dari hal-hal yang bersifat subhan di channel hijrah AC service ini saya akan upload dia berbagi informasi seputar AC setiap dua atau tiga minggu sekali dan kedepannya insya Allah akan lebih cepat dari jadwal tersebut. Bagi bapak-bapak atau ibu atau saudara pengguna Asia yang ingin menambah pengetahuan seputar air conditioner atau AC, jangan ragu untuk subscribe dan tekan lonceng channel Hijrah AC Service untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate. Hijrah AC Service bukan sekedar tukang AC. Kami teknisi asing Insya Allah kami bisa